Pemirsa ratusan mahasiswa Papua dan pro-demokrasi yang tergabung dalam aksi solidaritas pro-demokrasi dan mahasiswa Puncak Sejawa dan Bali menggelar aksi damai di Jakarta. Makilon Tabuni salah seorang anak SD kelas 4 yang dianiaya aparat hingga meninggal dunia dan enam anak lainnya yang turut disiksa yakni Deson Murip, Pinki Wanimbo, Dwaiten Murip, Aton Murip, Elison Murip, dan Murtal Kulua. Mereka ditangkap dengan tuduhan mencuri senjata milik aparat TNI dan dibawa ke Markas Kepolisian Sektor. Polsek, Sina Puncak Papua diinterogasi dan dianiaya hingga babak belur pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Merespon tindakan tersebut masa aksi mendesak Presiden Jokowi segera tarik militer organik dan non-organik dari Kap Puncak Papua dan bertanggung jawab penuh atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI. Polri di Kabupaten Puncak Papua. Selain itu, mahasiswa juga menolak tim investigasi bentukan aparat TNI dan mendesak pemerintahan Jokowi untuk membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus kekerasan tersebut. Para mahasiswa melaporkan kasus penganiayaan anak di bawah umur kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komnas HAM agar melakukan penyelidikan secara independen tergide tergide tergide hai putra-putra kita neteso mereka anak kecil tidak tahu apa-apa tentang apa itu senjata dan yang hari tercari banjir itu kali akibat dari permainan tadi Betapa pakai seluruh kami datang turun di jalanan ini untuk menuntut kepada mereka kekerasan militer kami mau hidup tenang Kuat bukan karena patung. Kau punya manusia. Papua punya kultur. Papua punya bangsa. Di dalam bangsa ada masyarakat. Di dalam masyarakat ada kebudayaan. Inilah karena, karena Papua.